Video terkait orasi Ahmad Dhani, polisi tunggu laporan Presiden. Polda Metro Jaya menunggu laporan dari Presiden Joko Widodo terkait kasus dugaan penghinaan terhadap Presiden oleh musisi Ahmad Dhani, seperti ditayangkan liputan 6 petang SCTV, Rabu, tanggal 9 bulan 11 tahun 2016. Orasi Ahmad Dhani saat demo 4 November dilaporkan sejumlah elemen ke Polda Metro Jaya. Orasi calon wakil Bupati Bekasi ini dinilai telah menghina dan melecehkan Presiden Jokowi. Belakangan, Ahmad Dhani membantah telah menghina Presiden. Polda Metro Jaya tak bisa meneruskan proses hukum atas kasus ini karena dalam kasus delik aduan corban, Presiden Jokowi harus melapor. Kasus ini merupakan delik aduan, korban yang harus melaporkan sendiri, ya kita tunggu nanti perkembangannya, ujar Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Awi Setiono. Sementara itu, sang musisi Rabu Siang datang ke kantor Ditjen Pajak, Jakarta Selatan, menurut pihak Ditjen Pajak. Ahmad Dani diperiksa untuk mengklarifikasi adanya perbedaan data dalam surat pemberitahuan pajak tahunan. Namun Dani mengaku kedatangannya untuk berkoordinasi tentang rencana Ditjen Pajak yang akan merilis 10 nama artis taat pajak. Pemeriksaan Ahmad Dani berlangsung selama 3 jam. PKS tegaskan tak terkait dengan orasi demo 4 November Ahmad Dani, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera, PKS, Mardani Ali Sera menegaskan tindakan musisi Ahmad Dani yang berorasi saat aksi damai 4 November 2016, dilakukan atas nama pribadi, meskipun saat ini Ahmad Dani jadi calon wakil Bupati Bekasi yang diusung PKS. PKS mengusungnya untuk Pilkada Kabupaten Bekasi. Kejadian kemarin, tidak ada hubungan dengan Pilkada. Jadi posisinya Ahmad Dhani bukan sebagai cawabup yang diusung PKS ketika beraksi pada 4 November. Ujar Mardhani di Jakarta, Kamis, tanggal 10 bulan 11 tahun 2016. Ia pun mempersilahkan jika Ahmad Dhani diproses hukum. Sebab menurut Mardani, perilaku Ahmad Dani tidak ada sangkut pautnya dengan pilkada Kabupaten Bekasi, karena itu tidak ada hubungan dengan PKS kalau secara legal formal. Tapi terkait pelaporan monggo saja, di proses hukum, ini kan negeri yang berlandaskan hukum, malah kita melihat penegak hukum, aparat, melakukan proses sesuai dengan prosedurnya, ujar dia. Meski begitu, Mardani mengaku belum melihat bagaimana isi pidato dari suami Mulan Jamila itu. Ia pun menegaskan saat ini PKS fokus pada pilkada serentak 2017 mendatang saja. PKS kalau kayak gini ngurus pilkada sajalah, Ahmad Dhani kan datang, saat aksi, tidak dengan kapasitas sebagai cawabuk, jadi PKS fokus di pilkadanya saja, itu hak individual. Monggo, semua sudah dewasa, semua yang dilakukan pasti sudah dipertimbangkan matang menunggu proses hukum yang berjalan, tutur Mardhani. Mardani mengatakan saat ini partainya tidak bisa mengevaluasi pencalonan Ahmad Dhani sebagai calon bupati karena sudah terdaftar di KPU, kalau sekarang kan tidak bisa evaluasi. Sekarang, udah jalan aja, Pungkas Mardani, orasi Ahmad Dhani pada demonstrasi aksi damai Jumat 4 November 2016 lalu menyeretnya ke kerana hukum. Dani dianggap melontarkan kalimat bernada menghina Presiden, Laskar Rakyat Jokowi, LRJ, dan Pro Jokowi, Projo, telah melaporkan ke Polda Metro Jaya. Laporan terhadap Dani tertuang dalam laporan polisi bernomor LP 5423-C-2016, PMJ, di ditreskrimum tertanggal 7 November 2016, sembari mengklarifikasi. Dani juga memutar rekaman video orasinya secara utuh. Rekaman video tampak menunjukkan Dani berorasi di atas mobil komando demonstrasi depan Istana Negara. Setidaknya ada tiga kalimat dari orasi Dani yang dinilai kontroversi dan menyebut kata presiden. Ahmad Dani diduga hina Presiden. Polda tunggu laporan Jokowi, musisi Ahmad Dani dilaporkan ke direskrimum Polda Metro Jaya oleh relawan Jokowi atas dugaan penghinaan Presiden. Berdasar aturan hukum, Polda Metro Jaya kini tinggal menunggu laporan dari Jokowi selaku korban. Kasus ini kan kasus penghinaan yang dilaporkan, sesuai dengan perundang-undangan. Kasus tersebut adalah Delik Aduan, Ujar Kabit Humas, Polda Metro Jaya, Kombes Awi Setiyono di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, selasa tanggal 8 bulan 11 tahun 2016. Tentunya korban harus yang melaporkan dan korban yang perlu kita lakukan pemeriksaan-pemeriksaan, bukan orang lain, karena memang demikian untuk Deliknya. Lanjut Awi, menurut Awi. Kelemahan dari delik aduan adalah bagaimana sikap korban terhadap kejadian yang menimpanya. Jika korban memilih untuk memaafkan terlapor dalam delik aduan, kasus tersebut selesai. Delik aduan itu, ya kalau dimaafkan, korban, ya selesai, jelas awi. Untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut penyidik kini memperdalam aduan pelapor. Sambil menunggu keterangan dari pihak yang merasa dirugikan, yakni korban, jadi prosesnya demikian. Kita terpaksa menunggu nanti hasil penyelidikan atau dari korban mungkin akan melapor. Pungkas a Jokowi soal Ahmad Dhani harus ditindaklanjuti. Musikus Ahmad Dhani tersangkut kasus dia dilaporkan atas tudingan penghinaan presiden sebagai lambang negara. Lalu. Bagaimana respons Jokowi terhadap ucapan bernada cacian terhadap presiden tersebut di dalam PT Ika, tadi saya sampaikan, yang berkaitan dengan hasutan kebencian. Hal-hal yang berkaitan dengan penghinaan kepada simbol-simbol negara, kalau memang aturan hukum yang ada harus ditindaklanjuti, kata Jokowi di PT Ika, Tanda Hubung STK, Kemayoran Baru, Jakarta Selatan. Selasa tanggal 8 bulan 11 tahun 2016, Laskar Rakyat Jokowi, LRJ, dan Projo melaporkan Ahmad Dhani ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan telah menghina Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi saat berorasi dalam aksi 4 November. Ahmad Dani telah melecehkan Presiden saat orasi demo 4 November, kata Ketua Umum LRJ Riano Osya di Jakarta, Senin, dalam laporan polisi nomor LP 5423-C-2016, PMJ, di Ditreskrimum 7 November 2016. Relawan Jokowi melaporkan Ahmad Dhani ke polisi dengan tuduhan melanggar pasal 207 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penghinaan terhadap penguasa. Menurut ketentuan itu, barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, diancam pidana penjara paling lama. Video Ahmad Dhani bantah tuduhan menghina Presiden Jokowi setelah dilaporkan oleh Laskar Relawan Jokowi, Projo, dan Pemuda Hanura ke Mabes Polri dengan pasal penghinaan pada kepala negara. Ahmad Dhani didampingi tim kuasa hukumnya menggelar konferensi pers untuk mengklarifikasi terkait laporan tersebut, seperti ditayangkan liputan 6 malam SCTV, Senin, tanggal 7 bulan 11 tahun 2016. Pihak Ahmad Dhani menyatakan video yang telah beredar di Youtube adalah hasil editan yang tidak mencerminkan kalimat sesungguhnya. Rencananya, pihak Ahmad Dhani akan melaporkan balik relawan Jokowi dengan dugaan laporan palsu ke Polda Metro Jaya. Pihak kepolisian menyatakan masih akan mempelajari bukti digital dan akan memanggil para saksi ahli untuk mengetahui apakah ada penghinaan kepala negara di kasus ini. Tapi dalam putusan Mahkamah Konstitusi, aturan terkait penghinaan termasuk dalam delik aduan, proses hukum hanya dapat dilakukan atas dasar laporan dari orang yang bersangkutan. Ahmad Dhani soal video orasi, Projo harus banyak belajar hukum. Musikus Ahmad Dhani dilaporkan relawan Jokowi atas dugaan menghina dan melecehkan Presiden RI Jokowi Dodo Kepolda Metro Jaya. Dani diduga menyebut sejumlah kalimat yang tidak